kita menentukan case itu cukup lumayan lama ya dan akhirnya yang terpenting itu kita menentukan sebenarnya tadinya ibu-ibu yang akan sepanjang film ini adalah hamil nah sedangkan untuk membuat uh, karakter contohnya karakter Amelia ini karena Amelia ini kan sebenarnya kan dibilang usianya lebih tua juga gak tua sekali dibilang muda juga enggak nah middle usia siapa orang pemeran artis Indonesia yang di usia-usia sebinis. Sepertinya agak sulit sih sebenarnya. Beberapa kita menentukan pilihan, akhirnya kita jatuh kepada Napa. Napa ini kan bisa dikatakan artis senior ya, karena dia mulai debutnya juga udah lumayan lama, dan masyarakat juga udah tahun. Napa itu juga kita juga gak gampang, karena terkait dengan schedule dan sebagainya. Tapi beruntunglah setelah kita sodorin naskah iblis dalam kandungan, Kayaknya apa, sangat sangat-sangat eh, tertarik dengan karakter yang diperankan ini gitu. Saya berperan sebagai Amelia di sini. Saya mempunyai eh, dua orang anak angkat yang diperankan oleh Denira dan Adiat. Mereka sebagai Vito dan Alani. Dan suami saya di sini Ali Syakib. Uh, kalau bercerita tentang sosok dari Amelia ini dia adalah seorang ibu yang sudah lama mendambakan mempunyai keturunan sendiri tapi pada akhirnya sudah dicoba dan akhirnya tidak pernah hamil gitu kan makanya dia uh, ngangkat anak dari panti untuk mancing supaya bisa hamil sendiri sosok Amelia ini penyayang, lemah lembut, penyabar dan sangat uh, care banget sama keluarganya Gue di film Iblis dalam kandungan ini berperan sebagai Verdi dan karakter Verdi ini orangnya pekerja keras dia selalu mencari uh, usaha atau jalan agar keluarganya itu bisa hidup senang cara membangun chemistry dengan pemain yang lain sebenarnya sih Alhamdulillah gue tipe orang yang tidak tidak terlalu susah ya membangun chemistry gitu karena gue berbaur sama siapa aja dan alhamdulillah pemain-pemain di sini orangnya asik-asik juga bisa diajak ngobrol bisa diajak sharing jadi uh, tidak satu masalah sih membangun chemistry. aku banyak teksturnya itu sama uh, ibu sama Vito dan ayah caranya itu kan waktu itu kita sempat reading kita reading itu selama dua mingguan selama dua mingguan terus udah gitu uh, kita pertama kali ketemu pertama kali ketemu sama Kanafa. Terus kita udah mulai udah ngobrol-ngobrol udah nyambung gitu kan kita udah udah banyak ngobrol terus akhirnya ketemu sama Ade sama Vito kita ngobrol lagi terus uh, kalau misalkan sama Vito mungkin karena masih kecil jadi aku ajakinnya main games terus kayak bercanda-bercandain dia gitu kalau sama Ayah lebih banyak bercanda jadi nggak nggak sulit sih untuk munculin chemistry sama Ayah sama Ibu sama Vito soalnya emang seru banget gitu kita emang selalu bercanda mulu dan nggak ada beban juga untuk munculin chemistry karena emang nggak susah gitu kayak emang udah udah nyatu aja udah nyambung obrolannya kesulitannya nggak ada ya paling kalau dibilang sulit karena semua film atau semua skenario ada adegan-adegan tertentu yang memang harus menguras energi terus menguras apa namanya acting Mungkin kayak adegan-adegan kesurupan, atau adegan-adegan -adeg yang harus uh, makan di meja dengan makanan yang mentah-mentah Itu dikategorikan bukan sulit tapi memang menantang sedikit lah Karena kan harus makan uh, makanan yang mentah, terus habis itu juga energi yang dikeluarkan juga lebih gitu Tantangannya sih lebih ke uh, dua pribadi jadi Amelia ini pada saat menjadi dirinya sendiri, dia adalah seseorang yang lemah-lembut, ramah, sabar, baik, seorang ibu yang apa taking care of the family gitu. Tapi pada saat dia menjadi atikah atau dirasuki oleh si iblis ini, dia menjadi pribadi yang apa, liar, yang sangar, yang marah, yang kosong, yang hampa, yang tidak ngenal kasihan gitu. Pertama kali aku baca uh, scriptnya aku bilang ke manajer, wow, ini ceritanya yang nggak pernah aku kepi yang nggak pernah terfikirkan gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah terfikirkan tentang cerita ini gitu. Dan uh, benar-benar alurnya itu uh, sangat nggak ketebak, nggak mainstream dan apa apalagi ten bercerita tentang iblis dan satu keluarga yang benar-benar uh, berbeda dunia dengan iblis itu jadi wajib ditonton sih iblis dalam kandungan filmnya bagus sama endingnya juga bagus tuh ada ada pokoknya keren terakhir pokoknya keren deh Pemilihan lokasi, lokasi yang anda lihat di belakang ini, kalian lihat di belakang ini Cukup lama mencarinya karena saya pengen banget ketika Mencari lokasi, saya ingin lokasi yang fresh, yang baru, yang belum pernah dipakai oleh siapapun Sehingga kita harus menempuh eh, Jarak yang lumayan lama, jauh dari keramaian untuk mendapatkan lokasi ini Lokasi yang seperti di belakang Lalu kemudian kesulitannya satu pada saat di lapangan ya Cuaca ya, eh, itu faktor alam Bagaimanapun eh, Sehebat apapun rencana kita, sedahsyat apapun kita, tapi ketika udah hujan ya, semua berantakan. Itu sih yang paling besar adalah masalah di cuaca sih buat saya, karena uh, semua sudah set segala macam, tapi ketika hujan itu semua jadi berantakan, sehingga banyak sekali hal-hal yang saya harus akalin tanpa mengubah uh, struktur dari ceritanya. Penyusunan kru juga cukup cepat sebenarnya untuk kali ini, tidak, tidak seperti film-film sebelumnya yang mempunyai persiapan agak panjang, Prosesnya cukup cepat karena kita eh, memilih kru-kru yang sudah sudah punya, maksudnya sudah biasa mengerjakan film-film yang dengan genre ini, yaitu genre horor. Jadi pilihannya pun sudah, sudah tertuju ke orang-orang yang sudah menurut kita adalah berpengalaman untuk membuat atau memproduksi film ini. Jadi prosesnya sih tidak terlalu susah karena kita sudah langsung pilih orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang pembuatan film horor ini. Kendala cuaca yang kita tidak bisa hindari karena kebetulan sekarang musim hujan. Jadi ya kita harus ngalah pada saat hujan. Serasa itu aja kalau kendala-kendala lain secara teknis eh, masih dalam batas wajar. Tim riset yang melakukan Riki mengunjungi beberapa lokasi sehingga ketika kita ditawarkan oleh lokasi ini kita langsung suka dan kita tetapkan ini sebagai lokasi utama pembuatan film horor kali ini ada sih beberapa lokasi yang lain tapi menurut kita berdasarkan skenario dan ketepatan lokasi dengan skenario ini yang kita pilih semoga ini match banget dengan film kita juga nggak tahu bagaimana Atika bisa hamil bayinya sehat kok tapi ibu harus hati-hati preeklamsia darah tinggi ibu bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta jika tidak ditangani dengan baik dan benar bukan cuma janin ibu saja yang berbahaya tapi nyawa ibu juga terancam.